Minasa, ini coba kisah keno cenderu. Yo masuk. Eh hey, Minasa, oke di desk. Oke. Mas Mas, hari ini kita mau ngapain? Main. Main oke. Okay. Terus gamenya kira-kira apa nih? belum tahu, belum tahu nggak tahu. Oh. Siapa game, game -nya ini uh, siritori. Oke. Okay. Siri Gamenya nya Siri Tori ya. Siri Siri, Tori. Benar banget, siritori. Jadi, kalian pernah dengar Territory enggak? Pernah. Siri itu apa? Siri, Siri itu belakang, belakang, belakang. belakang. Nah. kalau Tori? Okay. Tori? Mengambil. Mengambil Jadi kalau Territory mengambil yang belakang. <laughs> Oke, okay. jadi yang itu yang ya. <laughs> Siap <laughs> Oke, okay, jadi uh, nanti kita akan bermain permainan kata shiritori. Terus nanti aturannya, nanti pertama orang pertama akan mengatakan uh, kotoba atau kosakata random. Lalu nanti misalkan contohnya kuci, berarti nanti diambil terakhir. huruf terakhir si. berarti harus ditelanjutin ke orang selanjutnya. Nah, tapi nanti ada aturannya lagi. Nanti itu waktunya itu setiap ronde itu ada waktu 30 detik dan nanti ada bom waktunya. Kita setel 30 detik ya menantang. Oke, okay, 30 detik ya. Kayak gini nanti silakan dipas ke satu dua. pokoknya nanti 30 detik itu kalian harus cepat untuk katanya, kalian harus menyebutkan Satu kata disertai Artinya Dan tidak boleh kata serapan ya Oke, jadi ya. Uh, Harus Kata Jepang gitu, nggak boleh yang serapan Terus nanti waktunya ini pakai bom, nanti silahkan Dilanturkan di Sampai waktunya habis Nah, yang dapat kejahatan bomnya meledak Nanti akan mendapatkan hukuman. Ya, jadi nanti hukumannya itu nanti akan dikasihkan jepitan. Jadi satu kali kalah dapat 3 jepitan. Oke. Kita mulai ronde pertama. 1 2 3. Tatsu berdiri. Sumatai dingin, Ingeng order Ingeng Ingeng ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, Ayo Ayo <coughs> tahu enggak tahu. Di Bang mau cewek. Yang pertama <tossituk> <tawa> berarti, berarti yang pertama di itu siapa ya? Aduh ya. Aduh jam Oke. Okay. Alright. Silakan Mas. ceritanya ditanya. That's a eh eh dan barie. Jadi siapa dulu nih? sakit dia nih kok sakit? hahaha, bingung. jadi, aku bebas. bebas, bebas lah, bebas. udang. plus plus plus. iya. gitu? oke, langsung kita mulai babak kah? Dua, dua. Oke, okay. sudah siap? Oke Oke, okay. okay. masuk saja Ini bomnya sudah kita setel Di 30 titik ya Kita mulai 321 dua, satu Zozo Sukwek Mecha Nah... Suyoi kuat. Ah, kuat. orang. kuat. Arti artinya artinya artinya arti. Silahkan hukumannya, yeah. yeah. oke okay. okay. okay. okay. okay, sudah siap lagi. Siap. Oke, okay, berarti kita akan masuk ke ronde tiga, tiga. Okay, dari sekarang, tiga dua satu. Set sumi menjelaskan. Oke, okay, berarti Dimas ya? Dimas. Rekan. Oke. Okay. Ditunjukin gitu dulu. Oke, okay, jadi kita sudah oh, babak terakhir ya. Oke, iya. Oke, sekarang kita akan mulai dari siapa? Simas silahkan dimulai dari tiga dua satu. Ninggeng manusia Ninggeng, geng, geng geng geng geng ki, si, ha, hai. Hai. <tis> ki, ki pohon. <tis> Kimochi Enak Apa menyenangkan? Cigao Salah <laughs> Cigao Cigao Punagi Belum Oke oke okay. <laughs> okay. mau tambah lagi? tambah, tambah satu, lagi. <laughs> satu lagi ya oke okay, mau okay. jadi terakhir ya udah di setel ke 30 detik Mas, sudah, langsung, sudah, langsung sudah. aja ya nanti kita akan mulai bonus satu kali lagi apakah akan dijepit wow. oke okay. langsung kita mulai Tiga, dua, satu, Kiuri timun, Rio asrama, yoshi, ya uh, yoshi. <tuk> yoshi, yoshi, yoshi, yoshi, ayo itu apa ya lanjut Yumi mas ini kita dipakai ya kupingnya tuh beri beri iya eh ah nggak tenan nih ceng oke minasang itu tadi ya permainan game untuk show kali ini bagi <tutuk> minasang yang ingin mencoba dengan game ini tadi bisa dicoba di rumah dan saya tekankan sekali lagi bagi minasang yang belum subscribe saya ajukan untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, komen like, dan share ke teman-teman dan uh, bapak ibu yang ada di rumah dimanapun <laughs> berada ya dan jangan lupa ketemu lagi kita uh, mungkin di, apa, berikutnya, di video ber berikutnya akan seru lagi nih nah, dan jangan lupa ya kita nonton bareng-bareng sama keluarga teman dan siapapun itu dan setiap apa nih minah setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 6 sore hanya di Kiseki Kakao Channel dan Saya sih gaulnya,